Halo, aku happy dari Surabaya Usia aku 32 tahun Aku mau share pengalaman aku tentang betapa sulitnya Menurunkan berat badan beberapa bulan lalu Setelah pasca melahirkan Dan juga menyusui anak pertama Sudah berbagai macam suplemen Obat diet yang aku konsumsi Dari dalam dan juga luar negeri Gak ada hasil sama sekali Yang ada zonk, aku masuk rumah sakit Karena aku punya riwayat mah. Tapi setelah aku dikasih tahu Sama teman Slim Trifinity dan aku konsumsi selama dua bulan, benar-benar ngedetox racun-racun secara alami seperti kegiatan buang air besar pada umumnya terus dibantu lagi dengan soft gel yang bisa membantu membakar lemak selama kalian tidur selama aku konsumsi Trifinity ini gak khawatir lagi karena dia tidak mengganggu masalah mahku gak menyebabkan aku pusing dan juga mual, kalian juga gak perlu lagu lagi karena Trimfinity ini benar-benar resmi